untuk zodiak yang pertama adalah Time ten of cup ataupun 10 piala untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio bakal sukses dan rezekinya sangat bagus di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Scorpio akan sukses dalam menata meniti kembali hubungan asmaranya yang dimana sini akan tercipta keharmonisan kebahagiaan kerukunan di dalam kategori hubungan asmara bersama seorang pasangan dan disini juga digambarkan kepada seorang Scorpio yang sedang single ia akan sukses mendapatkan pasangan di bulan November tahun 2021 yang dimana disini bertujuan untuk melatahkan kaki kejenjang yang lebih serius mana akan tercipta hubungan asmara yang lebih bagus lagi serta sini digambarkan seorang Scorpio sangatlah bagus di bulan November tahun 2021 dan untuk kartu support energinya adalah Page of One secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan Seorang Scorpio bakal sukses menata menghenti kembali hubungan asmaranya di bulan November tahun 2021 yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan seorang keturunan sebuah keturunan yang dimana di sini melambangkan sebagai rezeki kepada seorang Scorpio di bulan November tahun 2021. Untuk kartu kesimpulannya adalah Devil. Secara umumnya Devil itu diartikan awal mula permulaan ingin menata ingin meniti kembali. Dan jika kaki kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan seorang Scorpio berhasil sukses menata meniti kembali hubungan asmaranya, memulai hubungan asmara yang lebih bagus, yang dimana di bulan November tahun 2021 akan tercipta sebuah hubungan asmara yang bahagia, yang dimana dengan kehadiran seorang anak dan di sini double juga menggambarkan kepada Scorpio yang sedang single akan memulai hubungan asmara yang dimana di sini untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius di bulan November tahun 2021. Dan untuk kartu zodiac yang kedua adalah three of Swords ataupun tiga pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dimana di sini digambarkan seorang Aris akan sukses dan mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan pertama seorang Aris akan sukses menata meniti kembali kesehatan yang dimana sini membuat seorang Aris akan bangkit lebih semangat lebih disiplin lagi dalam bekerja sehingga di disini bertambah positif kepada karirnya yang dimana disini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 So, seorang Aris bakal sukses menata meniti kembali kesehatan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kefokusan kedisiplinan yang dimana juga di sini seorang Aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang pekerjaan tersebut berasal dari orang yang lebih tua dari Aris. Orang di sekitar Aris yang mampu mendoka keuangan finansial, kehidupan lebih bagus lagi di bulan November tahun 2021. Dan jika kartu doful kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan, seorang Aris akan memulai menata meniti kembali kesehatannya di bulan November, yang dimana di sini akan tercipta kepokusan kedisiplin dengan kesehatan yang bagus, dan di sini seorang Aris akan memulai sebuah pekerjaan yang diterima dari seseorang yang lebih dekat, yang diterima dari orang yang lebih tua yang diterima dari orang-orang di sekitar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan disinilah dikategorikan seorang Aris rezekinya sangat bagus dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah 8 of One ataupun 8 tongkat untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo bakal sukses dan mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Virgo mendapat kesuksesan di dalam kategori menata menitik kembali karir, yang dimana di sini akan mampu mendongkarkan pekerjaan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini digambarkan seorang Virgo mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi di bulan November tahun 2021. Dan di sini juga digambarkan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Virgo akan berbuah manis dan mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi. Dan di disinilah dikategorikan seorang Virgo akan mendapat rezeki yang sangat bagus di bulan November tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah kenaik open tanggal. Secara umumnya kenaik open tanggal itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar, serta seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Virgo bahkan sukses dalam meniti menata kembali karirnya yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan. Di sini juga digambarkan seorang Virgo bakal mendapat banyak tawaran pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut dia dapatkan dari orang-orang sekitar orang-orang terdekat yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi serta di sini seorang Virgo bakal sukses dalam membangun sebuah usaha miliknya sendiri yang dimana di sini akan mendatangkan berkah kepada seorang Firbo di bulan November tahun 2021 dan jika kartu dofull kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Tigo akan memulai karir yang lebih bagus di bulan November yang dimana di sini akan tercipta keuangan kehidupan finansial yang jauh lebih meningkat dari bulan sebelumnya yang dimana juga di sini pekerjaan dia dapatkan dari orang sekitar yang mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi dan untuk zodiak yang keempat adalah of cup ataupun 8 piala untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo bakal sukses dan mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Leo berhasil mendapatkan jawaban atas masalah atas diskomunikasi bersama pasangan yang ia alami di bulan November tahun 2021 yang dimana di sini masalah tersebut ia bisa pecahkan dengan iri cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya bersama seorang pasangan. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Leo akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan November tahun 2021 dengan kehadiran seorang anak. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan mendapatkan satu pekerjaan. Satu kali yang dimana di sini mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan untuk support energinya adalah page open takal. Secara umumnya, page open takal itu diaktifkan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo akan berhasil menata meniti kembali hubungan asmaranya, berhasil mendapatkan solusi atas masalah, atas miskomunikasi bersama seorang pasangan, yang dimana sih akan tercipta kebahagiaan, keharmonisan, hubungan asmara. Dengan kehadiran seorang anak juga merupakan rezeki kepada seorang Leo di dalam hubungan asmara di bulan November tahun 2021. Yang disini juga digambarkan berkat kehadiran seorang anak seorang Leo akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang baru yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu 20 kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan seorang Leo berhasil memulai menata meniti kembali hubungan asmaranya yang dimana di sini akan tercipta dengan harmonisan hubungan asmara yang dimana juga di disini digambarkan seorang Leo akan memulai menjadi seorang-orang tua di bulan November tahun 2021 yang dimana dengan kehadiran seorang anak akan menambahkan keharmonisan hubungan dengan seorang pasangan dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan doa dari seorang anak akan membuat seorang Leo mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang lebih dan lebih yang mampu mendoka keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk zodiak yang kelima adalah ten of Pentacle ataupun 10 koin untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang di mana di sini digambarkan seorang libra akan sukses dan rezekinya sangat bagus di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang libra akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana mana di sini mampu mendokter keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan disini juga digambarkan. Seorang lima akan mengalami peningkatan keuangan di bulan November dengan bantuan doa dari seorang pasangan, dengan bantuan doa dari sebuah keluarga, dengan bantuan doa dari seorang orang tua lima sendiri yang mampu membuat pintu rezeki akan semakin terbuka, serta di sini apapun saya yang dilakukan dan dikerjakan oleh seorang lebar akan membuat rezekinya semakin bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan dengan suka berbagi kepada orang lain kepada sosok orang tua membuat itu rezeki seorang Libra akan semakin terbuka di bulan November tahun 2021 dan untuk kartu support ini adalah King of Pentacle. umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang libra bakal sukses untuk mendapatkan peningkatan keuangan di bulan November tahun 2021, yang dimana di sini apa perusahaannya akan berbuah manis, akan mendongak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang selalu didukung oleh orang tua, didoakan oleh orang tua, didoakan oleh keluarga, didoakan oleh pasangan, serta di sini seorang libra akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut dia dapatkan dari orang-orang yang lebih tua dari libra sendiri yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu depur kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan seorang lima selalu memulai suatu pekerjaan sesuatu karir dengan suka berbagi kepada orang tua dengan suka bercerita kepada orang tua dengan meminta izin orang tua yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan